tes suara 123 cek cek mic bener gak ini soalnya mic gua hilang yang satu oh pakai mic satunya lagi tapi tahu suaranya bagus gak. gak ada busa mic lagi takutnya suara angin tapi ya gak apa -apa lah daripada gua gak nonton sama sekali ya kan jadi hari ini gua mau ngambil ngambil pesanan plat plat buat usd kan Gue mau pasang itu USD KTM tuh di WR gue Jadi harus pakai plat kunci kotak Gue lagi bikin Tadi baru jadi Barusan Jadinya ini mau gue ambil Ngambil plat kalian gue mau beli google Jadi gue mau beli google baru Gue udah gak ada google soalnya kan Pengen beli kacamata google Jadi beli google kacamata google Terus kita ngambil plat ke jatayu Sambil nyobain ND filter. Jadi kemarin gue ada beli ND apa ND filter buat GoPro gue ini ND filter. Dan sekarang gue lagi nyobain settingannya. Lagi nyari-nyari settingan bagusnya berapa? Bagusnya sih 24 fps, 24 fps. Terus shutter speednya 1248 eh, apa 124. Cuma di GoPro terlalu shaky kalau 24 fps. Makanya ini lagi gue coba 30 fps. Jadi harap maklum kalau misalnya hasil videonya yang ini agak kurang bagus atau shaky atau gimana Karena ini gue lagi nyobain ND filter Lagi nyobain settingan buat ini ND filter Sekalian gua ngonten-ngonten gabut ya kan Jadinya mohon maaf kalau nanti hasilnya kurang bagus Eh gue lupa isi bensin lagi anjing. Moga-moga masih bisa lah Nonya Pak, hapus, hapus. Dia habis coba bensin, tapi untung habisnya tipas di depan Pertamina anjir Soalnya gue tuh kadang bukan ini suka males isi bensin tuh karena apa? Gue males sehingga sehingga ya malas belok-beloknya ya. Kadang kalau udah mager malas gue singgah ke pom bensin tuh. Paling karena gue keseringan isi Shell kan, Shell kan jauh di bawah. Makanya gue jarang ke Pertamina, paling ke Shell jalan. Untung matinya teh apa, habisnya pas di depan pertama ini ya. Jadi apes tapi nggak terlalu apes gitu. Nah oke, okay. jadi ini tadi gua barusan beli Google-nya. Ini Google-nya merek Orca. Ini yang tipe apa sih? Armega eh bukan. Tipe apa sih? Ini nggak ada nama tipe-nya cok. Oh tipe Frameless Frameless 2.0 Jadi ini yang model terbaru Orka ngeluarin 2 model kan Ini yang Frameless Yang satunya yang masih frame Sekarang kita buka Ini harganya tadi gue beli Rp 695, 695.000 Google Orca Oh ini di Kebalik cu Jadi ini tadi udah dibuka duluan di sana, Karena dicek kan isinya Nah jadi ini dia Google nya ah. Akhirnya gue menemukan Google Frameless Yang bisa dipakai Buat pengguna kacamata minus Karena jujur Gue sebagai pengguna kacamata minus tuh Nyari kacamata Google tuh Sangat-sangat susah Karena apa Satu lah harus nyari yang Dalamnya ini gede Karena kebanyakan Google tuh ini Ininya tuh kecil sempit Jadi kacamata minus gak bisa masuk Yang bisa kacamata minus masuk tuh Paling cuma Google Or apa Scott Terus Iya Scott doang kayaknya Scott pun Paling yang lokalan, yang harga-harga yang 300 ribu, yang KW. Jadi, dan itu busa dalamnya kurang bagus sih. Kalau ini nggak tahu, gue belum nyoba soalnya. Karena yang Scott KW yang 300 ribuan tuh gue beli sebulan, dua bulan. ancur busanya beli lagi. Jadi gitu. Dan sekarang gue baru nemuin lagi Google yang modelnya frameless. Dari, dari dulu gue pengen Google frameless, cuma kebanyakan nggak bisa dibuat kacamata minus. Nggak bisa masuk kacamata minus. Nih, ini tadi udah gue coba sih. Kacamata gue masuk, noh masuk, kan? Cuma emang nggak terlalu gampang masuknya. Bisa masuk, cuma agak susah sedikit. Tapi lebih bagusnya sih pakai kacamata yang framenya agak kecil. Jadi biar enak masuknya. Tapi ini juga udah bisa masuk sih, sebesar ini. Jadi menyesuaikan sama frame kacamatanya juga. Tapi kalau untuk anti fog nggak tahu ya Google ini anti fog nggak? Soalnya yang anti fog itu yang satunya, yang model frameless. Kalau yang model frameless tuh harganya 495 kalau nggak salah itu yang anti-fog kalau ini nggak anti-fog kayaknya tapi nggak tahu nih belum gua coba juga kan karena baru gua beli tadi dan sangat disayangkan ini kacanya bagian depannya lensanya nggak bisa diganti alias permanen eh nggak tahu permanen atau enggak katanya sih permanen jadi cuma satu lensa doang padahal itu lensa bening sangat-sangat berguna sangat-sangat berguna kalau misalnya kita riding malam. Nih ininya, ininya gua lepas aja lah soalnya kalau pakai ini nanti susah masuknya kenapa lensa bening penting karena Jujur gue kalau riding malam gak ada penutup mata itu kena angin, jadi kayak lihat jalan tuh rada susah gitu. Mata tuh kayak perih kena angin kan. Makanya gue kalau pakai Google buat malam gue sering ganti lensanya ke yang lensa bening. Cuma ini gak ada, ini lensa hitam doang. Ini gue ambil yang warna hitam, full hitam. Pilihan warnanya tadi ada berapa ya? Empat atau lima gitu. Merah, biru, putih sama apa ya tadi lupa gua ini gua ambil yang hitam karena biar sesuai sama helm gua karena gua juga lebih seneng outfit outfit hitam-hitam kan penganut ilmu hitam nggak ada yang bercanda Oke okay. ini tadi gua udah beli gua putusin beli googlenya dulu duluan takutnya tutup baru habis itu kita ke Jatayu sekarang ngambil plat plat pesanan uh akhirnya gua bisa pakai Google bagus cok Soalnya pengguna kacamata minus tuh sangat disayangkan tidak bisa pakai Google yang bagus. Gue pernah beli Google yang mahal sampai 2 juta, anjir Google 100% Armega, tapi apa nggak bisa dipakai anjir? Karena nggak muat buat kacamata minus. <laughs> Makanya gue jual lagi akhirnya beli Google yang lokalan yang KW KW 300 ribuan yang Scott. Cuma itu doang yang bisa buat kacamata minus. Karena banyak pertanyaan yang masuk gue. Bang gue pengguna kaca mi kacamata minus tapi gue pengen pakai Google gitu, gue bingung Google apa yang bisa buat kacamata minus. Gue bilangin, Scott Scott, tapi yang lokalan yang KW, yang harga berapa sih? 300 ribuan tadi tuh. Cuma busanya kurang bagus. Oke, okay. jadi ini dia. Mungkin gue reviewnya kayak gini aja, ya soalnya ya sekalian jalan gitu sekalian gue nyobain ND filter kan. Yang penting kan kalian udah tahu kan nih bentuknya google nya kayak gini, ini yang tipe frameless, harganya 690 ribu. Kalau untuk Antifox, saya tidak tahu. Antifox atau tidak, karena saya belum mencobanya. Kalau untuk pengguna kacamata minus, ini bisa dipakai karena dalamnya lumayan lebar. Tadi udah nyoba sendiri, soalnya oke. Okay. Yang, yang mau beli nanti cek aja link di deskripsi video atau di, di kolom komentar. Nanti gue taruh dah. Dengan terlalu lama gue mau ke Jatayu, nanti keburu nanti keburu hujan. Gue mau ganti baterai dulu. Sekalian pakai Google baru, anjay. <laughs> oke okay lah, ini indikator baterai berapa? Oh, 100% gue sampai juling-juling ngeliat baterai, tadi gua bisa ganti baterai. ini baterai lamanya kemana lagi? kalau jatuh hilang, 300 ribu melayang aja. ini dusnya gimana ceritanya? Nih? dibuang aja gitu? <tis> janganlah, ini bagus buat hiasan-hiasan dinding. kita pegang aja di sini lah, gak bisa di ini. ditaruh di jaket gitu. anjing nah, gua keliatan kayak bapak-bapak hamil nanti kalau kayak gini anjir gue taruh di apa? <tis> di perut. Udah sekarang kita jalan. Udah pakai Google baru kan? Kita ke Jataya sekalian cuci mata anjay. Nih, kampus Polban, tapi ini mau parkiran nyari. Apa itu polisi tidur? Oh. Uh, enak ini Google baru. Tapi kalau lewat kayak gituan gua apa kalau ngelewat palang-palang kayak gitu gue apa ya refleks langsung nunduk ani. Padahal teh nggak akan kena kepala, cuma refleks aja gitu langsung nunduk kan Padahal jaraknya tuh jauh aja. Itu kan buat batas mobil mobil apa sih nah? box gitu. Nah, lewat sini Aduh salah sih lewat sini mah pasti macet, cuk lewat sini aja lah. Lewat lewat bawah Maranatha pasti macet anjir. apalagi sore jam gini, eh, gak ngotak macetnya. Sekarang gue tahu kenapa Google Orca ini dia nggak bisa diganti kaca bening, atau nggak disediain kaca beningnya, atau cuma bisa kaca, satu kaca doang permanen. Karena mau tahu kenapa, ini baru gue rasain, baru gue pakai nih. Karena dia sistemnya tuh kayak kaca mobil, cok. Jadi dari luar kelihatan ribet, hitam gitu, hitam pokoknya hitam pekat. Tapi dari dalam pas kita pakai tuh bening. Jadi sistemnya kayak kaca mobil gitu. pantes gua, Pantes si Orca gak ngasih kaca beningnya. Ternyata sistemnya kayak gitu. Kalau kayak gitu mah enak, kalau kayak gini. Maksudnya kayak gini gitu. Tapi yang tahu ya, malam nanti gelap gak? Belum gua cobain kan? Nantilah gua cobain malam. Kayak, tapi kayaknya sih terang, kalau kayak gini Soalnya kalau gua pakai Google-Google yang harga 300 ribuan tuh yang Scott Yang bawaannya udah kaca chrome kayak gitu, atau kaca reband Itu kalau dipakai tuh, apa, emang kelihatan gelap gitu Dari dalam tuh kelihatan gelap, keluar teh. Kalau ini enggak, dari dalam kelihatan bening Cuma dari luar kelihatan gelap Ya kayaknya kaca mobil lah sistemnya Nah oke okay guys Kayaknya mah Gue ke apa Tukang bubutnya kayaknya besok aja lah Dari tadi banyak posisi anjir Gue rada-rada takut Soalnya Bandung sekarang lagi razia kenal pot Terus lagi gencar razia kenal pot. Yang paling utama knalpot. kenal Pokoknya oh, gue rada-rada takut Jadinya ya udahlah, Gue ke tukang bubutnya besok aja Karena ke tuk tukang bubutnya tuh di, di daerah kota sana di daerah tengah kota yang pastinya banyak polisi tapi nggak ya papa lah yang penting kan gue udah ngonten bikin Google ya kan beli Google terus udah ngonten nyobain ND filter juga jadinya ya yang penting ada Google, ada konten lah daripada nggak ada konten ya kan dan gimana nanti hasilnya ND filternya bagus atau enggak kalau bagus tetap gue upload kalau jelek juga tetap gue upload karena gue butuh konten ngaca dulu eh, gue ngaca anjir google Google baru kece juga malu ya gue takutnya ada orang lagi di dalam gue ngaca-ngaca gak ada kan oh gak ada deh kursi belakang gak ada cuma kursi depan dong. cakep gini aja google gue anjir google hitam hitam helm hitam ah cakep kan ini helm fox v1 iya v1 Flem Fox V1 punya gue. Ini gue repaint hitam polos. Tadinya warna biru hijau. Cakep kan? Tadi ya mau ngambil nya merah, merah atau putih. Cuma ah kalau putih nanti talinya kotor, cepat kotor. Makanya udahlah gue ngambil yang full hitam. Jadi talinya hitam, talinya hitam, googlenya juga hitam. Jadi gue mau ke bawah ke pastor mau buka puasa di sana ya nyari yang gratisan. Enggak deh. Oke. Okay, jadi ditunggu aja nanti konten-konten selanjutnya. See you next video.